assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi begini saya akan merumuskan ini batu hake kecubung umum ini reng monel harus ini ukuran 8 nyebar bagus sangat bagus ini agak mendung jadinya ya maaf sekali untuk kurang terang ya untuk dimensinya anda bisa lihat ini sudah ada memo, ini harganya 175.000 bisa bayar di tempat atau COD ini untuk dimensinya 16 x 12 x 6 mm anda bisa cek ini di indogame.net, di websitenya dengan nomor serinya, ini sudah terregistrasi dan untuk pemesanan bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Sepertinya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.